Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama Berbagai ilmu sederhana Semoga bermanfaat Kali ini masih melanjutkan video tutorial Yang pertama yaitu Sinau Jawa bab tembung andahan Yang video yang pertama sudah saya jelaskan Banyak tembung-tembung Di antaranya adalah jenis tembung yang kedua tembung linggo kali ini akan saya jelehkan yaitu tembung andahan semoga sebelum materi ini kita sampaikan sutilah memberikan subscribe dan bunyikan loncengnya semoga apabila ada video tutorial saya yang terbaru langsung terkirim dan mendapatkan motivasi dari para pemirsa semuanya tembung dumadi soko wando jadi tembung dumadi soko wando wando dumadi soko aksoro tembung keno dienggut dapuk dadi ukoro jadi tembung iso didatik no kalimat kata bisa menjadi suatu kalimat pamilai tembung siji tembung linggo yaitu, tembung-tembung sing durung owah sopo asale. Loro, tembung andahan. Yaitu, tembung-tembung sing wis owah sopo asale. Tembung linggo, iki wes di trange. Yang video satu dulu nih, gua disewa ya. Neng, pertemuan iki, pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu tembung andahan. Mari kita simak bersama-sama tembung andahan. Macam-macam tembung andahan mendapat wuhuh, wuhuh itu imbuan satu Wuhuh atrater atau awalan dua Wuhuh seselan atau sisipan 3. Wuhuh panambang atau akhiran 4. Wuhuh kebarengan yang wuh ya gabungan. Jadi, onatrater seselan panambang lan bebarengan siji muwuh Sarono atrater atau awalan muwuh atrater adalah imbuhan tembung andaan yang terletak di awal kata atau di depan tembung linggo jadi letaknya berada di awal atau di depan tembung linggo Tembung Anda yang berwarna tumbuh atrator, imbuhan sing panggonane ana ono engar tembung asli utawa kiwane tembung linggo. Ibu jenenge ater ter-ater. ono telu jadi a ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu a ter-ater awalan asal yang berupa M an ang nyo. yang kedua atrater tri tripurusa berupa da po di yang ketiga atrater liane terdiri atrater mo ko ke sa, po pi, pra kami kapi tar lansak panugala La lho, iki iki wow, wow! Wow, Lan Wow, wow! Wow, wow! Wow, loro Wow, wow! seselan atau sisipan wow! seselan merupakan imbuhan yang terletak di tengah atau sisipan kata atau di tengah tembung Wow, wow! seselan wow! Wow, al-r -er. jadi menggunakan tempatnya berada di tengah atau disisipkan di tengah suku di tengah kata yang ketiga wuwuh sarono panambang atau akhiran Wuwuh panambang adalah imbuan tembung andahan yang terletak di akhir kata atau di depan tembung linggo maaf yang berada di akhir tembung linggo. Panambang terdiri dari i, a, k, e, ke, a, ono, no, u, mu, lan, n. Tak Baleni dari mana? Wujud temanambang, wujud panambang adalah imbuhan tembung adhan yang terletak di akhir kata atau di akhir tembung linggo di akhir bukan di depannya maaf karena dari, dari ini i ake k a ke a ono no, no u mu, mulan sing terakhir muboh sarono bebarengan atau gabungan yaiku muboh sing terakhir iki spesial yaitu imbuan sing Kata aslinya terdapat dua imbuhan sekaligus yaitu di awal subuh, di awal tembung linggo dan di akhir tembung linggo digunakan kekafe bebas rengan Contoh tembung andhan, ono tembung linggo silih gowo gambar tulis sapu tandur. Bisa tidak tidak tembung andahan, Sileh jadi nyilih gowo, gambar, nulis, nyapu, nandur. Nah, iki untuk atrater si jenis atrater anusworo. Terus sileh Jadi disileh kok gowo, tak gambar, ditulis, disapu, tak tandur. Iki jenisnya atrater tri purusoh, tidak kodi ini atratar anisworo ini atratar tri purusoh nah sile bisa jadi sinile ginowo ginambar, tinulis sinapu, tinandur sinile sokotembung sile diseseli, sisipan siselin, seselan Yang tengah In, seselan in Iki manggone Nintengah modiarani seselan Sile Sedadi silian Gawakno gambaran Tulisan sapunono Tanduran Iki panambang manggone ning Burine tembung linggo Nah nek sing gabungan Sile jadi Daksilie gawa tak gawane tapi ono ngarep ono kudri gambar tak gambar no ditulis no disaponi ditanduri lagi sing temuan dan guna ake, gabungan ngarep lan uri. cekap semata Terima kasih yang bisa sampaikan sampai di sini semoga bermanfaat, semoga ilmu yang sederhana ini bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak semuanya baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama. Terima kasih, wabilai taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.